Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, sebelumnya kita mendapatkan kabar bahagia. Alhamdulillah, para sahabat ya, untuk Lesti Kejora tentunya sudah di posisi pertama, dengan voting 2,2 juta para sahabat ya luar biasa. Menggeser BTS, para sahabat ya tentunya luar biasa kebanggaan kita semakin bangga dan bahagia mengidolakan Les TV Gejora tentunya benar-benar selalu berikan kebahagiaan dan kesuksesan buat idola kesayangan kita berikutnya para sahabat kita lihat di sini ada info yang diumumkan langsung oleh Dedek Les Kejora lewat akun Instagram pribadinya. Lesni baru saja menuliskan sebuah kalimat info para sahabat ya Disitu dituliskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengingatkan acara akan diselenggarakan di tengah kondisi pandemi COVID-19 Seluruh rangkaian acara harus mematuhi aturan dan protokol kesehatan Kami berdua dan keluarga Memohon maaf tidak dapat mengundang bapak atau ibu saudara atau saudari sekalian Melainkan hanya keluarga dan kerabat saja Terima kasih Mohon pengertiannya demi kelancaran acara Terima kasih Luar biasa Pak Sahabat itulah info Mengingatkan kepada kita semua para fans Khususnya yang dekat dengan lokasi tempat acara Dimohonkan para Sahabat ya untuk tidak datang ke lokasi Untuk tentunya mematuhi protokol kesehatan Demi kebaikan kelancaran acara Lamaran Lesti dan Rizki Nilar Ini tolong dibaca para Sahabat ya ini kita harus patuhi, langsung dihimbau oleh idola kesayangan kita demi kelancaran dan tentunya demi kesuksesan rangkaian acara hari ini. Tetapi, berikutnya berikutnya, sahabat ya, kita semua tentunya melihat suasana di pagi hari, tempat acara lamaran Lesti dan Rizky Bila sudah tertata rapi. Bersahabat ya, tentunya poster. Foto cute, Lesti dan Rizky, bila saja sudah dipasang, tentunya siapkan mental dan tisu hari ini, para sahabat ya, untuk bersama-sama menyaksikan acara sakral lamaran Lesti dan Rizky. Bilar mudah-mudahan hari ini cerah, dan tentunya mudah-mudahan dilancarkan dan disukseskan untuk acaranya, para sahabat ya. Kita semakin deg-degan dan tinggal hitungan jam saja kita bersama-sama melihat kebahagiaan, dan tentunya melihat Rizky Bilar mengutarakan cinta dan kesedusan kepada diri Lesti Gejora. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, para sahabat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia dan kabar baik selanjutnya dari idola kesayangan kita. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Mungkin ini informasi di pagi hari ini, persahabat ya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, buat mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.